serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan bahagia dari idola kita Leslar tentunya baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada kabar bahagia banget untuk warga Konoha Alhamdulillah Bunda Lesti ini di posisi pertama nih sebagai couple media of the years 2022 Lesti dari Pilar ini untuk perolehan poinnya 74% Wow, Allah banget ya, pokoknya bangga dan bahagia Terbukti sekali dukungan semakin banyak dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita Yuk semuanya voting jangan kasih kendor Semangat terus persahabat ya Yang belum tahu caranya Yang belum tahu linknya persahabat kita simak nih di Unggang Star Voting Team itu untuk linknya sudah dikasih tahu, di persahabat ya di IG pribadinya Star Voting Team, langsung aja persahabat ke akun Instagram Star Voting Team untuk link voting di Google, persahabat ya mudah-mudahan semakin banyak dukungan dan semakin banyak orang-orang yang selalu tulus mendukung, mensupport idola kita. Kemudian persahabat disimak juga diunggahan terbarunya Karangga Syahid setengah jam yang lalu nih memposting. Video Bang Puril dan Mas Gong Li lagi serius banget nih Briefing persahabat ya Wow Saat ini masih berada di Maribaya Resort Persahabat ya briefing apa ini kata Kak Rangga tuh Wow kira-kira persahabat ya briefing apa nih Tim Leslar Entertainment Apapun yang dilakukan semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran Amin Berikutnya juga persahabat disimak juga di unggahan kapan lagi Dangdut Mengunggah foto kemarin ya kota Punya Lesti dan Abang Fatih ternyata banyak sekali yang milih B gaya BBL tersahabat ya tuh masya Allah banget nih untuk A38 persen yang B ini 62 persen cuy dipastikan ya warga Konoha ternyata banyak yang memilih gaya BBL Leslar ini yang nomor dua tuh persahabat dengan gaya parlentenya Abang Fatih <guluh> memakai kacamata hitam itu banyak disukai oleh orang nih persahabat ya, oleh warga konoha pastinya Masya Allah dan kita lihat juga persahabat di kabar selanjutnya ini ada kalimat atau kata-kata yang luar biasa terkhususnya untuk orang-orang yang menjelekkan dan selalu merendahkan orang lain disimak persahabat merendahkan orang lain Tak menjamin dirimu lebih tinggi, menjelekan orang lain tak menjamin dirimu lebih baik, menghina orang lain tak menjamin dirimu lebih mulia. Tuh, ini nasehat nih persahabatnya, semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang yang zalim, kita sebagai fans sejati Leslar mudah-mudahan tetap optimis, tetap semangat persahabatnya untuk selalu mensupport idola kita Lesti dan Bilar.